Pangharapan di laut nujero tekat tepi kusora orang temanku kugeter dedeh duan orang tataran Jangan pangharapan, Geter hati-hati Hiper jadi napas ini Sarang Kembang impian Sungkeman Kanak lahuna honge ya teh simbuling teh jadu ciuman carios kapungkur waktu nante hingga nama, nama sabaradin tadi kan di langur kapungkur pake nate atau mada pengalaman simbuling keras iya mah sanes nante pengalaman rekan atau wajibinan Sabar Adinta, hmm. hari tante nya uh, Sabar Adinta pas nikah, pamit lewat mana Abi teh nikah Teh Adinta mungkin kon hari tante, umur hmm. seberapa umur Abi nikah Teh Yuswa dua puluh dua tahun pak teh, nikah muda, kan? Nikah muda, Oh, merah <laughs> kene, nikah muda, merah, lain merah tuh apa kene, buah buahnya, alhamdulillah tapi tidak Nyok oke, atas tapi la emutan dewasa, langsang lah. Hai Tate, pasiapa, pasiapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa teh siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa Uh, di rumur teh, mertua teh gaduhu kebon, bon apa, kebon segala, teh doa timuti te kai ayah, kebon tangka, tiasa, haya putu, haya tangkal anak mutiasa, ayah foto, ayah tangkal jengkol, ayah kalapak disuruh kalapate, sama boy salasa subuh subuh kayak udah mana tan, kumi tua temen kita musjid tekan, Hejang, beres solat, subuh atau jam genap ya lah cimol, gimu jam bapa cimol, aman apa? serangka kebon do, naon kebon, anu di kebon maca naon di kebon naon mangga cinta ya, kagak tak. Nus kawin, maksudnya emos kawin, kamu toh hadiah ajak, terakhir, ini ada orang, oh, ada orang, kuitulah kejadian, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, nah sok takhan lah cuman saya pada ke lapar itu orang apa ada malila tambah teh jam sangat tujuh teh mau sarapan harus harus naon, ke mana teh tadi aja ku kebon naon tuh ini, tuh cinta, perubung, <laughs> bawah tadi nah alhamdulillah oke di di nggak ada bagong mang cuma udah diri Woi lah, woi woi, woi woi, daerah woi, woi woi, woi woi, woi woi, woi woi, woi woi, woi woi, woi woi, woi teh Eh, uh, dua 2 kilo, dua kilometer, dua kilo, 2, meter, lumayan jauh kan dua kilo, di lu mungkin gak bocoran itu teku ajang kecenggosin, puji keji, puji jangan, jadi itu hati, liat woi, lompang teh, anjreng-anjre, anjre karun, wah, era keni, ku itu ngobrol jarang, tuh, ngobrol ke tuh, jawab, jawab, Jempe. jempe, gitu, si gagoong, gitu, si gagoong tak kau bisa naik di takoma, jentel, barang lebih kakak borjang jenah bisa naik itu, ah boro-boro di tempat, boro bisa naik, toh menyal di Bandung naik tangkalau, namasku tangkal, naik terus, kalau nggak ngetok, nggak bisa. Oh, coba <susuk> dawah orang orang gitu nggak mau cuma bisa naik ya. ya. ka, ala ramutan Ala, tapi da can loba itu teh. Bisa Di tah janai orang nak apa teh? Oh, teg gue teh. Aduh, Pak ting teh. jangkung gitu. <coughs> e, buka minandu, bisa eh, oh, naik eh. bawaan di Ayam urus mah. gitu harus beres pan beres itu turun main terus beres jangan lumayan ada tempatnya 10, meter istilah saba lah sih di dijual ya pan ayat itu mah ayat dia cek orang lambur mah istilah inggris kamu teh nampungkan sih buat tapi munjungan, iya, nah. jadi si keluarga AOT, nepungan ke keluarga orang, oh. nah ya, tapi jangan oh, ke bawal, oh, oh, nah, jangan oh. bawal ke Munjungan, Kak, <coughs> nah, lima laki gitu, bawal, <coughs> nah ikut ya, pasal teh, teh hari poy salah, saya poyah borek abang tadi teh kalau rumah saya teh kalau <coughs> lima teh, gue aja lah, gue sobat tuh yang jenah, murah Nah, itu mah, jangan layanan, kita tadi naik itu, cuman <laughs> nah, nah. airnya nah, <coughs> nah, bawa eh, pateh, oi Ini namanya teh, kurateh, dibonggot teh, teh, bingung wah, kalapa kuahan, eh, teh, kuduk pintar aja, lomateh, eh, pintar aja, lunak, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Oh atuh, cuma sapul heki teh kalapa semanggar semramai teh, teh pandimanggaran itu ngaliri. Kali ini kalapa teh, atau orang, eh, rumah macam apa? Cinta ini orang bermuak kuat sejauh tuh kulo di Panggung mah. Kebenaran orang Mati dah disebutkan pintar dah orang teh buat oh, disebutkan jenius dah buat oh, begitu. Sama teh pan mau pakai warungan, teh mau irigasi tehnya ah talian ya, nih, nanti si mengarang kelapa teteh galung ke Jalung ke di jebur, pakai iya tamang, ayo tas si arus alungan ke mana? ke Imbak, ke balik ke Batu. Kamaneran carluar jeng balik, arus balik. <laughs> keun teh yeuh yeuh ini balik bila ah ah tarian kalau pakai kejeburkan leh tunggal mah dirom numpaknya ah eh pengalaman jelma matakur lomba akal teh eh dah ayo nang kamu nggak jadi panggung mah di aku tapi tapi angker eh sama perjuangan cabi mah eh perjuangan anak pemikir teh alhamdulillah dengan kaimah ngak les ayam urinan sekitar Kalapa ya? Kalapa Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah ke Nah, pengalaman Aslina, nah omongan nah, <tuk> anu diajak pananya <tuk> eh, Nes... <tuk> ya. di air di Tetate salama Sampingu, balik, tidinya kan setukan di bantai ya, kan rumah habib, saya mau di sampingu aja tante. E... Eh, cina, kan akhirnya mah campur kawaii kawaii cina. Ini kawaii jeng bapaknya cina, sama anak cing pak. Ayah kain, um, ayah kena. Nanti, di Di tadi iya. Wah, jadi orang Manung, Bapak lamun tadi <coughs> itu, kalau kalian ngomong Jadi, itu mau di bawah, bener, Mitohama kurang kumaha Pak Ayo, Ayo, orang, kalau kamu warnanya ayah kalau mur cukup modal dua ratus ribu, ayo oh. bawa tiang mur lebih bisa menggembung. Jeppona kalau dibawa okay. di